Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Bilovers Serta Lestlar Lovers Dimanapun kalian berada DFA TV kembali hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru Seputar Lesti Kejaradian Rizky Bilar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 Leslar Entertainment bersahabat ya kita lihat nih ada sebuah postingan foto Papa Bilar dan ada sebuah kalimat di postingan ini kalau diajak nonton sama Bilar kamu mau nonton film genre apa tuh bersahabat ya kira-kira nih kalau warga Konoha semuanya diajak nonton sama Papa Bilar untuk kalian semua menonton film genre apa tuh persebated ya kita lihat di tanggapan di kolom komentar. Ya ini dari akun Instagram. Sebuttering harus Kolekslat mengatakan genre komedi soalnya kalau Papa Bi lagi ngakak suka nguyen muiel bininya. Jadi Mimin udah bayangin kan. Ini si cute banget persebaya. ya. Ada juga komentar lain dari akun Sental Putih Anas Kolekslar mengatakan. Romantis Biar bisa langsung praktek Aduh, Masya Allah banget ya Ini cute banget nih tanggapan komentarnya Masya Allah Mudah-mudahan bersahabat ya Warga Konoha ini ada yang beruntung nih Bisa jadi diajak nonton bareng sama Papa Bilar Untuk berikutnya juga bersahabat Jangan sampai lupa ya Bakal ada kejutan yang sangat luar biasa Yang membuat kita penasaran juga Coming soon bersahabat ya Ini ada podcast luar biasa Dari Papa Bilar Rudy Salim dan Gema The Billionary Ray ya ini sih luar biasa gebrakan baru dari Leslar sepertinya mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu diberikan kesuksesan, kemudahan, dan kelancaran ini forecast malam persahabat ya yang membuat kita semakin penasaran obrolan dari orang-orang hebat dan orang-orang baik untuk berikutnya juga persahabat perhatikan ada sebuah unggahan spesial nih dari BBL. Aduh, masya Allah, banget ya kita selalu selalu dengan ekspresi dari al -Fatih ini yang Yang sangat dan semakin semakin hari Semakin tambah ganteng aja ya Masya Allah Ini penyemangat warga selalu selalu selalu selalu selalu bahagia untuk selalu Dan selalu menjadi kebanggaan Untuk berikutnya juga persahabat perhatikan Ada sebuah spesial Yang kita dapatkan juga nih Dari igasnya Wak Beni Mulyana Sofian Waknya BBL ya Waknya BBL ini mengunggah sebuah falsingan Kira-kira mau OTW kemana nih persahabat ya Ada nama mamah kejora juga Yang di tag ya Masya Allah. Semoga ada kejutan Dan ada kabar baik yang kita dapatkan Dari keluarga besar Bunda Lesti Kejorah dan untuk berikutnya juga bersahabatnya Bang Min Akan menginfokan nih Dan sekaligus mengingatkan untuk warga Konoha Jangan sampai lupa juga Untuk selalu mendukung acara-acara Bunda Lesti Kejorak Dalam acara Poles Kepoin Lesti yang akan tayang sore hari ini Jam 5 Di aplikasi video.com Kita harus selalu dukung Harus selalu support yang terbaik Untuk acara-acara idola kita, kita Terutama juga acara Bunda Lesti dalam acara polis Kepo In Lesti yang tayang setiap hari Senin dan Kamis jam 5 sore yuk sama-sama support yang terbaik untuk idola kesayangan kita masih menunggu kejutan lain di sore hari ini persahabat hingga cedukan vitamin terbaru berikutnya jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik